Krak mah siap transformasi itu Halo guys back to my channel Puji di Taiwan di video kali ini saya lagi jalan-jalan sekaligus uh, belanja keperluan sehari-hari uh, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan comment sudah sampai di rumah ya. Nak, apa? Sama... Ayo, caranya fisik ya, Jess. Luar, orang ini juga pada... Bayangan itu mau di keram. Itu dibakar, itu pas ya, dibakar itu Kita masak dulu air untuk merebus sayurnya ya. Saat, mie nya ya Ini Masukkan picep waktunya aku mau mandiin ini bahu selama musim dingin banget ya jadi baju-baju pada pada dingin meskipun sudah di, di apa itu dihang tempat pengeringan tapi kalau sudah beberapa jam itu dingin lagi makanya ini sebelum kalau si mbak kemadi tak keringin dulu sama hair dryer nasi waktu dipakai jadi terhangat Bye. dulu gasnya air panas siapkan air panas siap Thank <laughs> you. Jadi, misalnya, aku, dan terus channel aku dan yang subscribe, subscribe Terima kasih.